Wakalika karena sama hatul Islam dan demikian itu itulah luasnya Islam. Maka orang Islam ini diwajibkan sholat, zakat, puasa, haji, bahkan diwajibkan perang. La yuqawiu alaihi ilah jadi orang tinggal kuat atas perang kecuali dengan bagusnya itu, baiknya angan-angan, yaitu alatnya iastalzimu yang wajib yaitu perang itu adalah orang yang sehat badannya sehat akalnya bahkan iktidalul mal hartanya ini dihitung-hitung iktad iktad itu dihitung-hitung hartanya warijal warijali dan juga apa itu orang yang rijal melakukan perang Berjari kendaraan nih. Jadi itatil mal hitung-hitung hartanya apa rijal itu dan dan juga yang berjalan kaki berapa gitu ya, perang. Min ghoir itu yang hak hakun ala hakin. Jadi itu tanpa adanya dul Yaitu pun harus hakun ala hakin. Jadi per, benar di atas yang benar Itu gak boleh Atas dasar Memang itu dulhaka itu enggak boleh ya. Perang Tapi memang itu Dengan sengaja golim Menjajah Ini dilarang tuh. Kalau itu perang Ini harus Dasarnya itu harus hakun ala hak Jadi memang perangnya itu hak di atas hak atau hak ini haknya agamanya atau haknya lainnya atau sesuatu yang ada termasuk harga diri harga diri sebuah negara harga diri sebuah agama ini boleh kita perang ya karena kita didolimi ada perhitungan-perhitungan semacam itu ini namanya wahakun indahu itu termasuk ya tadi ini masalah urusan masalah ibadah <tuh> jadi orang Islam itu uh, di dalam menjalankan ibadah, itu bukan kok karena itu sebuah ya. Itu yang, kata, yang katakan, itu Islam itu bukan untuk apa, itu uh, mempersempit atau mengekang bahkan mengikat. Itu enggak Islam, ini. bahkan pandangan Islam ini, umpama: kenapa kita disuruh sholat, kenapa kita disuruh zakat, kenapa kita disuruh puasa. Kan kayaknya itu yang bersifat, kalau orang yang berpikirnya itu sempit, itu dianggap ini mengikat, memaksa, atau ini kita supaya aku itu ada beban. Mari kita ini, maling melakukan nanti sedih-sedih, bahkan dimana kalau orang itu sudah menjalankan sholat, ini bukan sebab sebuah yang apa itu beban, bahkan orang sholat itu kalau orang itu bisa merasakan sholat. Min persi nyambung Busulnya ini betul-betul busul Salat itu terasa nikmat Karena apa? Bisa langsung Dia itu komunikasi dengan Allah oh, Nyambung dengan Hamba seorang hamba dengan Tuhannya Pertemuan wujud dengan Zah Ini salat. Kalau sudah pertemuan wujud dengan Zah Ini mana ada yang bisa mengalahkan kenikmatannya Daripada itu gak ada Jadi makanya golongan wali-wali Para rasul, para para nabi itu Mereka ini senang sholat Sampai saya ceritakan Ada apa itu uh, Siti Rupiah Al-Adawiyah, perempuan ini Kalau semalam-malam ini Bahkan beliau itu uh, Ngomong sama suaminya Yaitu saya Saya apa Apasangkan membutuhkan saya malam ini Kalau saya jawab Sudah dienggap Dia ini ganti pakaian Ganti pakaian Langsung itu Langsung pakaian hukum. Kalau di Indonesia ini pakai muken Langsung semalaman Ini sholat, sholat, sholat, sholat. Ini Siti Robbya Berapa itu rokaan Tidak terhitung jumlahnya Mungkin itu bisa 1000 lebih Ini Siti Robbya Sohabat Ibn Mas'ud Sohabat Abdullah bin Mas'ud Mas Ini ditriwayatkan, beliau itu sholat sunnah Kalau semalaman itu nggak kurang dari 250 raka'at Sampai hmm? kira ikil, Ikut samping sholat ini, beliau-beliau ini adalah merasakan nikmat Nik, sholat Karena itu adalah usul pertemuan antara wujud dengan makanya asolat itu me'rojul mu'min ini sholat ini adalah me'rojnya orang mu'min artinya apa sama dengan nabi terkala me'roj nah kita ini seorang hamba ini terkala kita sholat ini berarti langsung kita ini naik me'roj ke alam jadi me'roj tapi me'roj kalau penuh, bisa melakukan isti istiwa Tawa di sana kok gak pengen? Oh iya, enggak. No kenikmatan itu. toai. Iya, merome kulite Sholat mekru, mekulite, so la, ya, lompong. tuh, wah, orang Iya, nah, itu Islam. Jadi, Islam tuh, kalau kita pelajari banyak benar-benar sholat ini memang betul-betul suatu -betul sesuatu yang nikmat bukan ini mengikat seperti kita zakat jahat ini kita ngasih kenapa soro, -soro yang bergawe isu karu isu awan karu awan asih soreng karu sore malam karu malam setelah itu pegang harta kita kita disuruh bagi bagikan pada orang lain Kok enak hmm. kan ini kalau orang itu enggak berpikir dalam Enggak tahu bahwa harta yang kita dapat ini masih ada hak orang lain, ya enggak kadang-kadang orang dua gang boleh buat bisa apa-apa ini, singkito kita apa itu jadi ambil keuntungan dari orang-orang dari tetangga-tetangga kita -tetangga, dari orang-orang fakir dari orang-orang miskin, ya enggak mau manipulasi sekitar satu ratus, lah sing sekitar itu, ambil lagi cocol bagiannya nggak semuanya omek dua dua, set, dua seteng setengah persen omek juta meslawewu ya, bagi untuk pakai mesin biar mereka bagi bagi yo dan ini untuk pembersihan harta jangan salah kalau awal ini nanti kalau orang bapil Jangan akan tidak membalajakan di jalan Allah, <coughs> jangan jangan disalahkan kalau nanti diambil paksa oleh Allah. Dengan cara apa Allah yang mengambil paksa? Wih, kalau perintah geni. Eh buah bentuknya nih wong iku. Tuh ya Allah, nyungir nggak? Nggak ada satu jam, nggak ada beberapa menit langsung hangus hartanya, ya, budangnya, pabriknya. Ya nggak, karena dia berhasil, nggak mau mengeluarkan harta Kadang-kadang dengan cara dicuri orang Dirampok orang Ini adalah cara Allah mengambil Atau mensucikan harta seseorang yang bakil Apalagi nanti di akhirat, Wah Tambah al Wah ini yang kamu simpan-simpan dulu Ini malah tadi Masya Allah itu. Dan inilah perbuatan e, Orang Islam Hadis Syairota, Fisodril awal di dalam permulaan. Hatta Alil Amri uh, ialah adudin, sehingga penguasa apa itu kepada presidennya yang apa itu bertanggung jawab. Jadi Alil Amri adalah pemerintahan uh, kepada rajanya. Asbah, asbah sia satu siasatufanan. Maka jadilah apa itu dasar-dasar siasat-siasatnya di dalamnya itu ada macam-macam. Ya tata khurajah fihi anil wasilah dan tidak apa itu menyempitkan di dalamnya ini jauh dari wasilah. Fi iltimasil masil golabati di dalam mencari golabah yang bisa memenangkan. Jadi perlulah adanya wasilah-wasilah. Jadi perantara perangkara ini apa itu enggak sempit masih ada bisa itu wa al-madiatu rijalil dan ini lanjutkan al-madiat. Jadi al-madiatu yang memperpanjang ala rijalil hukmi di dalam menjalankan hukum. Wa dan yang ngikuti mereka adalah rakyat mereka. Faqalu ala dunya. Kemudian mereka apa itu? Menerima atas dunia. Bahkan wa'aqof waladulubilqodda. Mereka itu akifu, berdiam atas macam-macamnya tipuan atau permainan. Wa ta'khodu al Jadi mereka menjadikan ini sebuah dawar-dawar -jawar, yaitu perilaku. Wakoyan dan keyakinan, usahkan kusur dan orang yang apa itu uh, Kusur yang bersifat kurang-kurang ini diem tadi yang sifatnya waam tidak meramalkan tumin was ta'naaumal dan mereka menciptakan keenaan-keenaan alatikannya tarofaun haal muslimun. Jadi itu yang harus apa itu uh, diangkat dari lazat orang-orang Muslim, dalam permulaan awal keluarnya kang ayang awal, jadi bahkan ini diangkat jauh orang Islam ini malah enggak nggak zaman dulu-dulu itu enggak kok suka seneng seneng ngontok benda dunia Enggak bahkan mengkawal syubhat dan mereka itu mengepung kanan kirinya syubhat, ya. Bahkan wastahtahu, wasta bahkan mereka ini nggak tidur dengan adanya syubhad Wata'awwalu fi istibah Dan mereka menakwili di dalam memperbolehkan dunia ini enak-enakan Ini, wah, gimana di Qur'an dan sunnah-sunnah nabi Itu banyak model waya umum itu Dikoliklah dalil-dalil umum itu pada kadang-kadang itu dibikin-bikin di tawili Orang jelas ilmu nih, banyak kan model niku. Hmm. Wah Quran itu, ya kucing jalan nih dalil pesenang, nggak cocok kalau Quran nih, kalau hadisnya jelas cocok. digolek boleh no. ya aku bisa nih cocok. Sampai kadang-kadang apa itu menipu orang banyak. Wah ini hadis, iya kan banyak orang model-model ini. -model Padahal hadisnya itu nggak jelas, ini hadis hoax nggak enggak jelas, sih. batal loh tuh pokoknya emang persoalan yang diri mau pesenan sampa Iya kan ini modelnya enggak. banyak loh model-model zaman zaman ini orang yang bener lagi hoya hoya